so ya tak ke obat ngelu kalau obati satu kerangka bahwa kalau sakit diobati menuju sembuh yang begitu itu berarti satu kerangka nah setiap jawaban atau omongan orang tua kepada anak pasti membawa kerangka berpikir jadi anak terbiasa oleh kerangka berpikir itu sudah pasti misalnya antara hak dan tanggung jawab ya anda tidak loh kui kok, kui kok itu kan membuat dia punya kerangka bahwa kalau orang melakukan sesuatu dia harus bertanggung jawab. Itu sebuah kerangka. Satu ya, itu jadi ojondur, ini anakmu secara kognitif. Nah, setiap orang itu harus punya kerangka berpikir nah bingung re. Tapi langsung praktek ya, karena tidak mungkin kalimatmu tanpa kerangka berpikir semua ada sebab akibat. Hak dan tanggung jawab, dunia, akhirat, semua itu kerangka berpikir gitu ya, satu. Nomor dua, sebenarnya pendidikan di rumah itu tidak soal sekolah atau tidak sekolah. Meskipun saya menyekolahkan anak saya dan saya tidak mau tidak menyekolahkan anak saya. Saya menyekolahkan anak saya. Tetapi saya tidak berharap kepada sekolahannya untuk yang orang lain berharap. Saya menyekolah anak saya itu satu, supaya dia bersilaturahmi. Punya pengalaman silaturahmi, punya pengalaman tata krama, punya pengalaman sosialisasi, punya pengalaman tanggung jawab. Supaya dia mandiri, supaya dia menjadi dirinya sendiri di antara teman-temannya. Itu nomor satu. Soal pelajaran gampang. Soal juara olimpiade gampang, anak saya juga tidak berminat-minat amat. Si rampak itu ditanya sama ibunya, oh kamu nggak ikut tim olimpiade. Dia bilang, Oh, enggak saya milih bahasa Arab aja fokus. Karena bahasa Arab lebih jelas untuk masa depan saya daripada olimpiade. Itu pilihan anak saya kelas 1 SMP. Ya, padahal dia punya kans besar untuk, untuk masuk ke olimpiade matematika, tapi dia memilih saya milih bahasa Arab. Karena dia punya cita-cita dan merasa punya tanggung jawab untuk jangan sampai terlepas dari gelombangnya bapaknya gitu dan itu itu eksplisit dia ngomong seperti itu sehingga dia fokus dengan studi bahasa Arab sekarang dan logikanya ndak usah ikut olimpiade dia logikanya sejak kecil sudah oke. Okay. Jadi kalau orang tidak pakai logika itu seperti langkah berpikir salah satu asnya naik cara mobil ya. gardan itu ya logika. itu. Kalau enggak pakai logika, logika itu adalah tulang punggungnya akal. Bisa misalnya gue ingin nih. Bocah kaya rarabi-rabi Cepul ya. ya. sore ini kaya ketemu daya karo bojone karo anak ee kaya kaget ora Awalnya kaya ngomong kaya rarabi-rabi Sore ini kaya ketemu bocah kaya karo bojone karo anak ee kaya kaget apa ora Kaget Saiki oke okay orang, orang kaget Merga utegnya belulok kena Tidak punya dialektika pagi-pagi habis maiahan saya sempatkan sarapan sama Mbak Via di warung terus ada wartawan tanya cak anu ya kiai Ganjeng sudah tidak aktif lagi ya saya sudah biasa diremehkan orang sehingga gujo saya kiai Ganjeng itu surabaya ya surabaya hoax kayak gitu harus betah elek elek kiai Ganjeng garawak kutiwe tapi Mbak Via yang tidak tahan iya mas sekarang itu paling sebulan itu antara lima belas sampai dua puluh kali pentas untuk sebuah kelompok musik Sebulan bisa sampai 15 kali Itu top luar biasa Tunggu gak mas? Yang bocah kuih Wartawan kuih orang kaget loh Baru ngarani orang aktif Baru kuih dikandani penglimulasi penglimulasi orang puluh Orang kaget Dih, Jadi sok sok mau melbus warga Orang kaget Membun rokok Orang kaget Mergok jenisnya podowai warga dan rokok kalau saya loncat kepada pertanyaanmu mengenai surga, surga itu 70% itu mengenai softwaremu, tidak mengenai barangnya suarga gue. Jadi kamu jangan berpikir terlalu material, material karena kamu besok bisa melihat sesuatu yang sekarang kamu tidak bisa melihat. Besok kamu bisa mengolah sesuatu yang sekarang kamu tidak bisa mengolah. Sekarang kamu kamu berpikir bahwa kerikil itu yang mengkerikil, besok-besok kamu tahu bahwa kerikil itu sebenarnya memiliki fungsi yang luar biasa. Anda tahu kan perkembangan ilmu pengetahuan itu kan sebenarnya yang berkembang bukan ilmu pengetahuannya, berkembang bukan bendanya, tapi pengetahuan manusianya makrifatnya yang berkembang. Nah, sebenarnya surga adalah puncak makrifat dari softwarenya manusia, dan itu tidak bisa dialami oleh orang yang tidak berkembang softwarenya. Besaiki ya, kue nangosir gawo cengkeh, diorang-orang ora tersentuh tuh, orang tersentuh tuh. Kue setengah kilo nang kandang wadus. oleh nah, oke menunggu menunggu Tidak kagum kepada sesuatu yang dia seharusnya kagum, maka tugas manusia dalam Islam menurut saya adalah meningkatkan rohaninya terus menerus. Rohani itu tidak hanya uluhiyahnya di dalam hati, rohani itu adalah Kedernian berfikirnya, ketajaman otaknya, ketajaman hatinya Teman-teman sekalian, saya tidak sekolah secara modern maupun secara tradisional Saya tidak pernah nyantri seperti Pak Muzamil Saya tidak pernah kuliah seperti Cak Nur Kholis Majid atau siapapun sarjana-sarjana modern Tapi mungkin saya agak sedikit lebih rajin di dalam mencari ilmu dan belajar Mungkin saya agak susah ditandingi soal ketekunan jadi aku ke Bali sekolah lagi aku ngetik. Jolali gue. Jampiro, jam jampapap, tekan rumah aku ngetik. Itu tidak harus di Jogja. neng Surabaya, ini Jakarta, Bali aku tetap ngetik. Jadi gue bingung kapan dia nulis. Lu aku ngetik terus. Ono sing tulisan tak tik pas acaranya ini, ini Ono. Saya bikin naskah raya film itu. Saya bikinnya di pesawat. Ini pesawatnya aku Blackberry zaman semuanya. Makassar, Surabaya kan dua jam Itu saya pakai untuk nulis skenario raya Begitu turun ada sinyal, tak email Pokoknya kapan baik Orang peduli sepi, orang peduli sunyi, orang peduli rame Leng tengah pasar, salah Kita harus bisa menciptakan diri kita sendiri di tengah apapun saja Jadilah dirimu sendiri dalam keadaan apapun saja Ayatnya Pak Muzammil Orang-orang yang mengingatku atau mengingat Allah ketika duduk, berdiri maupun berbaring. Ya, itu apa maksudnya? Orang yang mengingat Tuhan, ada ilim tak apa? Orang yang meletakkan dan menemukan Tuhan Yang sunyi itu Yang hanya bisa engkau temukan dalam sunyi itu Ketika kamu berdiri mau di pasar Ketika engkau duduk mau di jalan Ketika engkau berbaring mau di rumah Dimanapun saja Dalam semua keadaan Tiga ta, Orang itu kalau nggak berdiri Duduk Berbaring Tidak tergantung tempat dan waktunya Kapan saja ya Allah Kapan saja online sama Allah jadi kamu tak, tidak terganggu. Sehingga jawa jenisnya topong ngerame. Dan uang jawa wajah dia topong ngerame. Nek seniman modern lak kudu. Gue tempat sepi. Gitu. Menyepi untuk cari inspirasi. Nek seniman jawa asli ya. rame ngerame ramasalah. Mbok kue rame apa yang aku tetap ngetik. Zaman dulu saya ngetik di pangkuan saya. Zaman aku nulis buku nganti walong kulo itu mesin tik lo ya. Burung komputer lo ya. Gue tak pangku mesake ke soalnya neng-neng mejo kan ceklak-cekelak-cekelak mesake ke kewat dengan do tangi bocah bocah akhirnya tak pangku dan klik-klik-klik-klik Itu pun dengan menemui tamu gak ada masalah Pokoknya aku tak terjangkabek Pokoknya kudu abek, kudu nyambut gai, kudu tekun, kudu sergeb terus Karena malas itu dosa Tapi mungkin saya bisa mempertahankan secara usul-usul Malas itu berarti menghardik waktu ya ada anak Adam yang menghardik waktu ya. Muzangile. Menghardik waktu waktu ini kamu menyia-nyiakan waktu. Dan saya tidak pernah menyia-nyiakan Tanya sama kiai kancing sama progres. Pernahkah kiai kancing terlambat? Pernahkah saya terlambat? Pernahkah kita tidak on time? Di luar negeri, dimanapun. Di Mesir itu kita lebih on time dari panitia. Dimana-mana. Bukan soal hebat atau soal ria. Ini soal yang mengandani kue. Tekuno leh kue leh. Tekuno. Tekun terus Dan alhamdulillah mas Kembali ke pendidikan Anak saya tidak pernah saya suruh tekun Tidak pernah secara kognitas suruh tekun Tapi anakku tekun nggak be Anak saya bisa kerja berjam-jam di kamarnya Berjam-jam Ngerti-ngerti pinter bahasa Inggris Ngerti-ngerti pinter bahasa Korea Ngerti-ngerti saiki Jerman Tekun, orang tak ajari dan nyak diganggu su Lagi ngapain nggak Udah dong nggak usah ikut-ikut ah udah gitu jadi nomor satu dalam pendidikan mas, nomor satu adalah hatimu bagaimana terhadap anakmu. anakmu, Itu akan tercermin ke setiap perilakumu dan akan menjadi hawa, menjadi energi, menjadi gelombang yang mempengaruhi anakmu. Kok anakmu jadi, kok batin kuwi? Salah satu pembagiannya adalah, salah satu teknologinya adalah pendidikan kognitif, tapi tidak utama. Yang utama hatimu, biaya. Nak anakmu, insya Allah. Sabrang itu ketika kecil tidak bersama saya sehingga tidak seperti yang saya bayangkan. Karena selama dia SD, SMP dia tidak bersama saya. Tapi anak anak yang sekarang bersama saya di rumah, sehingga adikku bentino menyerbu dia. Iroda, yang nama Amruhul roda saya, gitu ya, ya Mas ya. Insya Allah atimu sih tenanan, nak anakmu. ojo khawatir soal soal Yani. Terus tanggutati kau yang tengok ke insya Allah. Karena Allah yang mendidik, jangan khawatir. Alam mal insana, malam ya alam, jangan dipikir kita yang didik anak kita. Allah yang didik kita, Allah ngirim malaikat. Allah minta guru dewi. Jadi anakku aku bingung, aku ini semua potong guru Aku harus dinasehati anakku, kayaknya aku kerengan karo ibu ini, aku tiba, timbali karo anakku.